Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kita menjelaskan mengenai aplikasi atau program yang ingin kita install tidak bisa ya dari solopoverse nya tidak dikenali oleh Windows 10 dan administrator oke lanjut di sini ya di sini kita ketik Hairek ya Terus kita pilih Windows ya. Apa di sini Kita mau kita beri 0 ya. Terus kita buka sebuah Hai yang ingin kita install, nah, sudah bisa kan? Oke, okay, itulah dari penjelasan saya, bagaimana komputer Anda tidak bisa menginstal dari aplikasi atau software yang tidak dikenali oleh Windows Anda dari Windows Oke, okay. sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.